Kenapa dia ada di sini? Ye Chen mengerutkan kening dengan mata berkabut. Dia telah memutuskan hubungan yang jelas dengan Jin Ning Suang pada saat dia diasingkan. Tapi dia selalu kembali ke kehidupannya tidak peduli di Sekte Heng Yui, Pasar Gelap Hantu atau Gua. Apakah itu ditakdirkan? Sebuah mok melintas di sudut mulutnya. Kakak Ji, kenapa kamu masih berjuang? Senyum mengerikan menyebar dari luar ke dalam gua dan seorang pemuda berbaju ungu mengejarnya. Tatapan Ye Chen menajam saat melihat pemuda itu, yang memecahkan ladang ramuannya dan terlihat lebih dari sekali di pasar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bertemu pria itu di sini. Ironi, Ye Chen mencibir. Kekasih lamanya dan musuh lamanya muncul bersama di hutan belantara. Selain itu, musuh memburu sang kekasih. Sungguh sarkasme bahwa dia tidak akan lepas dari ironi dimanapun dia berada. Kakak Ji, kemana kamu ingin melarikan diri? Pemuda berkerudung melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan mengikuti di belakangnya dengan senyum mengejek dan tatapan cabul. Dia berhenti, terhuyung-huyung dan hampir jatuh, menatap pemuda itu dengan kasar, elevezi kamu tidak bisa mengalahkanku jika kamu tidak berkomplot melawanku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Elefezi tersenyum kecut dan berjalan ke arahnya. Dentang. Pedang tajam terhunus dan diarahkan ke tenggorokannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Elefezi mendengus, menjentikan kipas dan menggambar pusaran air ungu di depannya. DENTANG Pedangnya ditusukkan ke pusaran air seolah-olah tersedot ke rawa-rawa dan serangannya yang kuat dikonsumsi olehnya. Saat pusaran air berputar dengan cepat, pedang juga bergerak. Engah! Terkejut, Jinning Suang mundur dan batuk darah. Berapa lama kamu bisa bertahan? Cepat seperti hantu, dia mengambil satu langkah ke depan sambil tersenyum dan melemparkan tinjunya. Dengan ketukan kakinya, dia melangkah mundur dengan cepat, menyeka darah di sudut mulut dengan jari dan mengecat darah di antara alis. Noda darah di dahinya berubah menjadi teratai dengan kecepatan tinggi. Keterampilan terlarang, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan kuat di dalam gua. Mengenal kekasih lamanya dengan sangat baik, dia menyadari bahwa keterampilan itu diterapkan dengan mengorbankan nyawanya. Setelah tanda teratai muncul, rambut panjangnya berubah menjadi salju dan niat membunuh yang semakin dingin meningkat. Elefesi mengerutkan kening pada perubahannya dan sepertinya mengenali keterampilan terlarang itu. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan skill terlarang? Dia tersenyum dingin. Niat membunuhnya mencapai puncaknya dan bahkan mengalahkan Jinling Suang. Dia telah membuat terobosan tahap yang yang sebenarnya selama dua bulan terakhir. Ye Chen mengerutkan kening. Retakan, retakan. Atas perenungannya, Jinling Suang dan Elefesi sudah bertarung. Banyak pohon yang menjulang tinggi ditebang. Meskipun merupakan keterampilan terlarang, dia ditekan sejak awal karena cederanya, napasnya yang tidak stabil, dan basis kultivasi yang lebih rendah dari elevesi. Kurang dari satu menit, lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Dia mundur menghadapi serangannya yang kuat. Kakak Ji, menyerahlah! Serangannya menjadi ganas dalam senyumnya yang berapi-api. Meski kalah, dia tenang dan bergerak seperti kupu-kupu. Rambutnya yang putih dan temperamennya yang dingin menambah daya tarik tersendiri baginya. Teratai es bersalju, dia menautkan kedua tangan dan mengarahkan ke elevesi. Tiba-tiba, salju turun di antara langit dan bumi. Kepingan salju yang menari berkumpul menjadi teratai es. Meski cantik, bunga teratai itu berbahaya. Ye Chen pernah melihat keterampilan itu saat berlatih dengannya. Angin menderu. Elefezi juga mengaitkan tangannya dan menggunakan skill rahasia. 122. Angin puyuh ungu muncul berputar di sekitar tubuhnya dan menabrak teratai es salju yang bergegas ke arahnya. Saat teratai jatuh, dia mengubah mata rantai, mengubah angin menjadi pedang dan menghujamkannya ke arah Jinning Suang. Dia melangkah mundur dan menghancurkan pedang dengan telapak tangannya dikelilingi oleh lampu roh. Jangan percaya, lebih banyak datang. Elefezi melambaikan tangannya dan melemparkan telapak tangan berwarna ungu ke arahnya. Dia tidak tersentak tetapi bergerak maju. Sebuah telapak tangan dengan tanda teratai didorong ke depan. Dikalahkan lagi, dia mundur dan memuntahkan darah. Lanjutkan, dia tertawa kasar dan menyerang, sepertinya tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia melawan balik secara pasif dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mata Chen berbinar. Dia mengambil topeng kepala hantu dan memakainya. Dia tidak ingin terlibat dengan kekasih lamanya lagi tetapi tidak tahan ketika dia disakiti dan dihina oleh musuhnya. Aku tidak mencintaimu lagi, saya menyelamatkan Anda hanya untuk membalas dendam pada elevesi. Kami berdua tidak memiliki hubungan lagi. Menipu dirinya sendiri dan orang lain, dia keluar dari gua dengan diam-diam. Engah! Jinning suang batuk darah lagi dan terhuyung-huyung, dengan nafas yang lemah. Luka di bahu yang terbungkus cahaya hitam tidak bisa sembuh setelah sekian lama. Dia tampaknya sangat diracuni. Kamu masih ingin bertarung, Elefezi mondar-mandir padanya dengan nada menyindir. Tidak peduli dan diam, dia terhuyung-huyung tetapi tidak pingsan. Betapa canggungnya jika aku mati dengan cara seperti itu. Dia mengangkat jarinya dan berniat bunuh diri sebelum dia membunuhnya. Dia mencibir, kamu ingin mati. Tidak semudah itu. Energi vital menyapu langit. Saat resolusi berkilauan di matanya, dia menunjuk ke tengah alisnya dengan keras. Dia akan mati jika jarinya menyentuh dahinya. Saat ini sebuah tangan besar muncul di belakangnya, memegangi pinggang rampingnya dan mundur dengan cepat. Dia menoleh ke penyelamatnya, tetapi hanya melihat setengah topengnya. Kehangatan dari telapak tangannya menyebar ke pinggangnya. Mata tertutup, dia tidak melihat wajah penyelamatnya tetapi ditenangkan oleh rasa aman. Saat itu terukir di otaknya. Di seberangnya, elevasi kehilangan cengkramannya, wajahnya menjadi gelap. Seorang anak laki-laki pada tahap kondensasi Ki ingin menyelamatkannya. Dia mengangkat telapak tangannya ke arah Ye Chen. Jin Ning suang tertegun. Ye Chen menyerang ke depan, meninggalkan jejak kaki di tanah dan menerapkan Mountain Ureselfis dengan seluruh energi vitalnya. Ledakan. Tinju bergemerincing. Dia melangkah mundur dengan lengan mati rasa. Yang mengejutkan Elevesi, dia tidak mengalahkan seorang kultivator pada tahap kondensasi qi dengan satu kepalan tangan dan rasa sakit terjadi di telapak tangannya. Aku meremehkanmu, dia tersenyum mengerikan, mempercepat dan mengejar Ye Chen sebagai hantu. Remehkan aku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ye Chen mengubah suaranya jika dikenali oleh Jin Shuang. Saat energi vital mengalir di bawah kakinya, face virtual sado bekerja. Eh. Gerakannya mengejutkan Elevesi, yang tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Ye Chen lebih dalam. Mata berbinar, Elevesi mengarahkan jari dengan cahaya redup ke dada Ye Chen. Ye Chen mengelak tetapi lubang berdarah ditusuk oleh Elevesi di bahunya. Dia meninju tubuh Elevesi. Keduanya terluka. Terutama Elevesi, dia hampir batuk darah, energi batin terbalik di dalam tubuhnya. Seorang murid di tahap kondensasi qi melukai Elefezi. Di dekatnya, Jin Ning Suang tercengang. Dia tidak pernah berharap seorang kultivator yang lebih rendah begitu kuat. Kamu pantas mati, Elefezi menjawab dengan dingin dengan tatapan cemberut dan mengangkat telapak tangannya. 123. Siapa yang akan mati? Ini belum diputuskan. Ye Chen tersenyum kasar, melangkah maju satu langkah, dan melemparkan pedang Tian Kue di tangannya. Berdengung. Pedang berat itu menghantam telapak tangan Elefezi yang terhubung. Ye Chen terkejut mundur oleh telapak tangan dan tiga jejak pedang energi ungu bergegas ke arahnya sebelum dia mantap. Dia menangkis serangan itu dengan pedang di depannya. Bang! Bang! Bang! Kekerasan pedang tidak mengecewakannya, yang dipaksa mundur oleh telapak tangan dingin Elefezi dan memuntahkan darah. Pergi mati, Elefezi mendekatinya dengan tatapan ganas. Ye Chen membuang pedang Tianque. Kue. Ketika Elefezi memblokir pedang dan hendak melakukan serangan balik, Ye Chen melesat ke arahnya seperti binatang buas. Dia mengubah gerakannya, bertarung dengan semua sendi, dan berperilaku seperti harimau, kera, singa, dan serigala. Bisu Resel yang kuat dikombinasikan dengan face Virtual Shadow membuat LfZ panik. Seorang murid pada tahap kondensasi Ki memiliki keterampilan bertarung jarak dekat yang luar biasa. Ji Ning Suang tertegun. Lebih terkejut lagi, LfZ menemukan Ye Chen bukan seorang kultivator biasa di tingkat kedelapan tahap kondensasi Ki dan keterampilan gulat yang aneh melebihi levelnya selama pertarungan. Elevesi, seorang kultivator di tahap yang sebenarnya, ditinggalkan dengan telapak tangan dan jejak kaki di sekujur tubuhnya karena malu. Tapi Ye Chen masih membutuhkan usaha untuk mengalahkannya. Segera, Elevesi membalik situasi. Ye Chen ditumbuk, didukung dan dibatukkan darah. Mantra Guntur Langit. Ye Chen menautkan kedua tangan dan mengaktifkan mantra yang ditempelkan di tubuh Elevesi. Ledakan. Elevesi meledak jauh. Mantra Guntur Surga. Dia adalah murid dari Sekte Heng Yue. Ji Ning Suang bergumam. Di luar dugaannya. Penyelamatnya berasal dari Sekte Heng Yue, dan pembunuhnya, Sekte King Yun. Keduanya adalah rival dari Sekte Zheng Mantra Guntur Langit, sangat baik, berteriak, elevisi yang berdarah darah bangkit dari puing-puing seperti iblis dari neraka, dengan rambut tergerai dan wajah yang menakutkan. Dia berdiri bahkan disegel oleh mantra. Terkejut, Ye Chen menghela nafas betapa kuatnya elevisi Membunuh, elevisi menerapkan alat roh dalam kemarahan. Sebuah pagoda indah yang berkilau terbang keluar dari tengah alisnya, melebar menjadi satu Zhang dan memaksa Ye Chen untuk mundur. Itulah perbedaan antara tahap kondensasi Qi dan tahap yang sebenarnya. Hanya pembudidaya yang mencapai tahap terakhir yang bisa menggunakan alat roh dengan kekuatan roh. Mereka yang berada di tahap kondensasi Qi dan tahap inti manusia hanya menerapkan energi vital. Energi roh bukanlah tandingan kekuatan roh. Kekuatan itu diekstraksi dari energi vital oleh para pembudidaya mencapai tahap yang yang sebenarnya. Ye Chen tertinggal dalam hal ini. Tertekan oleh gaya pagoda yang mengesankan seolah memikul beban ribuan jin, dia masih berdiri tegak. Menghapus. Dia berteriak dan menyingkirkan represi. Dia mengabaikan penindasan alat roh. Bahkan Jin Ning Suang tercengang. Api sejati muncul. Api berkumpul menjadi cambuk panjang dan menghantam wajah LFZ dengan keras. Dia memiliki api sejati. Jin Ning Suang tercengang lagi. 124. Api yang sebenarnya. LFZ tersenyum menyeramkan, Nak, apimu yang sebenarnya adalah milikku setelah aku membunuhmu. Mari kita lihat apakah kamu mampu atau tidak. Sambil tersenyum kasar, Ye Chen bergegas ke arahnya dengan face Virtual Shadow. Dia sangat cepat sehingga Elefezi tidak punya waktu untuk menggunakan pagoda untuk pertahanan. Dentang. Ye Chen mengeluarkan Crimson Cloud Sword dan melambaikannya. Merusak. Elefezi meraung dan menghancurkan pedang energi. Ye Chen mendekatinya lagi dengan kecepatan tinggi setelah mengibaskan pedang Tian Kue yang berat. Crimson Cloud Sword yang tajam meninggalkan luka terus-menerus pada Elefezi dan hampir merobeknya hidup-hidup. Ah! Dia menggeram dan meningkatkan niat membunuhnya tanpa harapan dikalahkan oleh seorang kultivator yang lebih rendah darinya. Berdengung. Pagoda memaksa Ye Chen goyah lagi. Elefezi mengambil kesempatan dan menyerangnya dengan telapak tangan dan tinju. Ye Chen memuntahkan darah beberapa kali dengan energi batin bergulir di dalamnya. Pertempuran menjadi sangat panas dan keduanya bertarung di hutan lebat. Engah! Engah! Seperti yang ditunjukkan oleh lebih banyak luka, Ye Chen ditindas oleh kekuatan roh Elefezi dan basis kultivasi yang tinggi, dan hampir dikalahkan meskipun dengan api sejati dan lautan ramuannya. Pergi mati! Saat kekuatan roh bertahan di sekitar ujung jari, Elefezi seperti anjing gila membalikkan Ye Chen dengan telapak tangan ungu. Mantra roh surga, Ye Chen tidak punya pilihan lain selain memicu mantra yang ditempelkan di tubuh Elefezi. Kamu pikir aku akan terjebak lagi? Tersenyum dingin, Elefezi mengabaikan mantranya satu menit sebelum aktivasi Ye Chen menyesal telah menyia-nyiakan satu mantra. Setidaknya tiga mantra perlu dimulai pada saat yang sama untuk membelenggu seorang kultivator pada tahap yang yang sebenarnya seperti Elefezi untuk waktu yang singkat. Sebagai murid luar biasa dari Sekte King Yun, mengalahkan orang kuat yang mencapai tahap yang sejati yang dibunuh oleh Xiong'er dan Ye Chen. Energi sejati di lautan ramuan Ye Chen terkuras secara bertahap dalam kekalahan ini. Kami tidak berada di level yang sama. Sambil menggertakkan gigi, dia harus menghindari perburuan oleh Ves Virtual Shadow dan melarikan diri ke dalam hutan yang dalam. Bisakah kamu melarikan diri? Elefezi mentransfusikan semua kekuatan rohnya ke dalam pagoda. Berdengung. Saat alat roh berkilauan, Ye Chen ditekan olehnya dan gagal bergerak. Lari. Kamu berani lari. Elefezi berlari keluar dengan wajah bengkok dan mengeluarkan pedang untuk memotong daging Ye Chen untuk memberi makan anjing. Ye Chen mengerahkan seluruh energi vitalnya untuk menyingkirkan penindasan pagoda, tetapi sia-sia. Elefezi memutuskan untuk memadamkan perlawanan Ye Chen dan mengerahkan semua kekuatan pagoda. Kotoran, Ye Chen menggertakkan giginya, yang berdarah. Di seberangnya adalah orang yang telah menghancurkan ladang obat mujarabnya. Situasi hari itu mirip dengan hari ini. Ladang ramuannya akan hancur lagi. Dia tidak mau berkompromi dan teriakan muncul di benaknya. Sulit baginya untuk bangkit kembali jika ladang ramuannya dihancurkan lagi. Pada saat yang berisiko, jejak kekuatan ganas yang tidak diketahui muncul di tubuhnya. 125. Ini. Memeriksa tubuhnya, Ye Chen tidak mengharapkan jejak energi misterius bersembunyi di dalam tubuhnya. Yang mengejutkannya, tulisan suci aneh merangkak di atas tulangnya seperti mantra, panas yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya dan rasa sakit menguasai kepalanya yang berdengung. Perasaan ini lagi, pusing mengingatkannya pada pemandangan serupa di pasar gelap hantu. Jejak kekuatan haus darah membuatnya kewalahan. Ah! Rasa sakit yang merobek memaksanya untuk mengaum. Eh! Dengan mata setengah tertutup, elevisi sepertinya merasakan kekuatan yang luar biasa juga. Membuka, saat Chen berteriak, jejak energi mematahkan penindasan pagoda Elefezi. Wah, wah, wah, wah, wah, wah! Tiba-tiba, Jejak energi iblis dingin yang melonjak keluar dari tubuh Ye Chen dan menyapu kerikil dan menghancurkan hutan di sekitarnya. Penampilannya juga berubah drastis. Rambut hitamnya yang tebal dan panjang berubah menjadi merah darah dengan cepat dan mata hitamnya memerah. Ketika pola iblis muncul di antara tengah alisnya, niat membunuhnya meningkat secara dramatis. Setan, setan, Elefezi melangkah mundur dengan pupil membesar. Ah! Kepala Ye Chen terbungkus tangan dengan rasa sakit yang luar biasa. Keganasan dan niat membunuh menghabiskan kecerdasannya secara bertahap. Sekarang dia adalah iblis. Takut dengan perubahan aneh Ye Chen, Elefezi memegang pedang di tangannya dengan tatapan tajam dan ingin segera membunuh Ye Chen jika meninggalkan masalah. DENTANG! Dia tanpa ampun, dan pedang energi menembus udara. ENGAH! Tubuh Ye Chen ditembus oleh pedang Elefezi, darah menyembur. Ye Chen mengangkat kepalanya sekaligus, menatap Elefezi dengan mata merah dan menjilat lidah, tersenyum menakutkan. Jantung berdebar, Elefezi kedinginan dari kepala sampai kaki seolah ditatap oleh monster. Kau akan membunuhku, Ye Chen menyeringai mengerikan, niat membunuh yang kejam membanjiri otaknya dan mengaburkan pikirannya. Tapi intuisi manusia, bahwa dia mungkin dibunuh oleh Elefezi jika dia tidak melakukan serangan balik, ada. Ye Chen mengangkat tinjunya dan meninju Elefezi jauh sebelum dia bereaksi. Engah! Elefezi batuk darah saat mondar mandir. Lebih kuat, hantaman dengan kekuatan ganas ini mematahkan tiga tulang rusuk Elefezi. Elefezi jatuh dan menabrak satu batu, ketakutan berkilauan di matanya, kamu. Membunuh. Ye Chen berteriak dan seperti monster berlari ke arah Elefesi. Habisi dia. Pada saat kritis, Elefesi menekan Ye Chen dengan pagoda di langit. Tapi dia gagal kali ini. Ye Chen mempercepat setelah transformasi dan pagoda tidak bisa menyusulnya. Elefesi berbalik dan mengaitkan tangannya. Selusin pedang energi bersiul dan menembak ke arah Ye Chen. Engah. Engah. Engah. Ye Chen tidak menghindarinya dan pedang meninggalkan luka di tubuhnya. Kamu, Elefesi mendukung. Saat energi iblis yang sangat deras melesat ke arahnya, dia tidak menghadapi manusia melainkan monster gila. Membunuh. Ye Chen meraung dan memukul Elefezi. 126. Elefezi menempatkan pedang di depannya untuk menangkis serangan Ye Chen. Retakan. Pedangnya dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen dan dia juga memuntahkan darah saat melangkah mundur. Jari pegas yang terputus. Dia segera menerapkan keterampilan rahasia. Engah. Ye Chen tidak bertahan seperti barusan dan lubang berdarah menusuk tubuhnya. Dia melambaikan tangan lagi dan memukul Elefesi hingga berdarah dengan telapak petir bergegas. Adonan dimulai sekali lagi. Kali ini, Elefesi ditindas. Ye Chen mengalahkan Elefesi dalam kecepatan dan kekuatan setelah transformasinya. Yang paling penting adalah kurangnya pertahanan Ye Chen. Dia terus menyerang dengan gila. Namun, Elefesi kehilangan kemauan dan keberanian karena takut akan penampilan iblis Ye Chen. Engah! Saat pedang Ye Chen menembus dada Elefesi, pertempuran berakhir. Mata Elefesi menonjol ketakutan dan darah mengalir di mulutnya. Dia mungkin mati di hutan belantara dan menyesal memburu Jin jining Suang karena nafsunya. "Kau ingin tahu siapa aku?" Ye Chen tersenyum misterius, sepertinya beradaptasi dengan bentuk barunya, mendapatkan kembali kecerdasannya dan mengingat kembali kebenciannya. Dia perlahan melepas topeng dan mengungkapkan wajahnya yang tampan. "Kamu, tidak mungkin. Aku menghancurkanmu bidang eliksir." "Luar biasa," mata Elevesi membesar. Di luar dugaannya, pembudidaya pada tahap kondensasi Ki yang dia lawan adalah mantan murid dari sekte Zengyang yang kilang obat mujarabnya dihancurkan olehnya. Selain itu, murid tersebut tidak hanya berkultivasi lagi tetapi juga berubah menjadi iblis. Semuanya tidak dapat diterima oleh Elevesi. Ye Chen memakai topeng kepala hantu lagi, seperti setan sungguhan dari neraka. Kehidupan selanjutnya, jangan membuat marah seseorang yang seharusnya tidak kamu gusar. Ye Chen memadukan energi vitalnya dengan energi iblis, memasukkannya ke dalam Crimson Cloud Sword dan menghancurkan hati Elevesi. Elevesi pingsan dalam embusan angin sedingin es dengan keheranan berkilat di matanya. Ye Chen terhuyung setelah membunuhnya. Berdarah, dia terluka parah. Jika garis keturunan iblisnya tidak bangun pada saat yang berisiko, dia mungkin telah dibunuh. Engah! Dia jatuh ke tanah saat angin dingin melolong. Dalam keheningan, bentuk iblisnya surut, rambut merah darah kembali menjadi hitam, niat iblis memudar dan pola di tengah alisnya menguap. Hutan yang dalam bergemerisik. Suang yang menutupi bahunya terhuyung-huyung dan mencari mereka dengan tergesa-gesa. Dia terkejut melihat Elefezi mati dibunuh oleh seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi. Sulit baginya untuk menjelaskan semuanya. Dia menoleh ke Ye Chen. Dia bernafas. Dia lega saat melihat dada Ye Chen berguling dan jatuh. Aku pasti telah kehilangan nyawaku jika kamu tidak menyelamatkanku hari ini. Bersyukur, dia penasaran melihat Ye Chen mengenakan topeng. Keingintahuannya mendorongnya untuk mengulurkan tangannya ke arah topeng Ye Chen dan melihat penyelamatnya. Apa penampilanmu di bumi? 127. Ye Chen bangun dan meraih lengan Jin Ning Suang tepat ketika dia hampir melepas topengnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia duduk sekaligus. Aku, aku hanya ingin melihat wajahmu. Jin Ning Suang merasa canggung karena kebohongannya terungkap. Tidak dibutuhkan. Ketidakpedulian Ye Chen mengecewakannya. Dia bangkit, meluncur ke arah Elefezi dan mengambil tas penyimpanannya termasuk biokroh dan dekorasi. Api sejati muncul dan membakar mayat Elefezi. Setelah membersihkan puing-puing dan memastikan tidak ada petunjuk yang relevan dengan sekte Heng Yue yang tersisa, dia menoleh padanya, aku tidak membutuhkanmu untuk membayarku. Jangan ungkapkan apapun kepada orang lain, bukan? Jin Ning Suang mengangguk dengan lembut dalam diam. Dia menebak Ye Chen menjadi murid dari sekte Heng Yue karena mantra guntur langit, dan memahami bahwa ketelitiannya menyelamatkan masalah bagi sektenya. Selamat tinggal, dia melangkah keluar. Menghadapi kepergiannya, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tutup mulut. Tanpa diduga, dia berhenti setelah mengambil beberapa langkah dan melihat sekilas ke arahnya berdiri di belakangnya. Berbaring di tanah, dia pucat dan terengah-engah, luka di bahunya berkilau dalam cahaya hitam beracun. Dia memutar tubuhnya perlahan. Ia cinta tak tahan melihat kekasih masa lalunya sekarat di hutan belantara karena racun atau dimakan oleh binatang iblis. Hanya sekali-kali ini, tidak ada hubungan dengan dia lagi. Dia memperingatkan dirinya sendiri. Pada malam hari, api unggun menyala di hutan. Dia menghilangkan racunnya dengan api sejati dan duduk dalam posisi lotus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menatapnya dengan diam-diam tetapi menemukan dia tidak bergerak. Dia kecewa karena dia tetap diam bahkan dengan kecantikan yang duduk di sampingnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu adalah murid dari Sekte Heng Yue. Duduk seperti biksu dalam mediasi, Ye Chen terdiam saat mendengar pertanyaannya. Dia berbisik, aku hanya ingin membalas budimu. Tidak dibutuhkan. Wajah di bawah topeng itu tanpa ekspresi. Siapa namamu? Chennya, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dengan anonim dan menjawab dengan dingin. Sikap apatisnya memaksanya untuk berlutut dengan kedua tangan dan tetap diam. Dia ingin tahu tentang penyelamat penyendiri di hadapannya. Bagaimana reaksinya jika dia tahu yang duduk di depannya adalah mantan pacarnya? Aku duduk di depanmu. Anda tidak bisa mengenali saya. Topeng merusak segalanya. Ironi dan kesedihan muncul di benaknya. Semuanya membuktikan satu hal, Jin Ning Suang tidak cukup mencintainya tidak peduli sekarang atau di masa lalu. Kalau tidak, dia bisa mengenalinya dalam jarak dekat. Saya bisa mengenali kekasih saya pada pandangan pertama saya tidak peduli bagaimana dunia berubah. Saya melakukan ini dengan hati bukan mata. Jin Ning Suang, cinta kita telah pergi. Seringai sedih terungkap di bawah topeng, mata tertutup. Itu tenang sekarang. Api unggun menyala dan Ji Suang mulai berlatih. Ye Chen memejamkan mata dan memeriksa tubuhnya. Transformasi iblisnya selama pertarungan dengan elevesi sangat aneh. Demikian pula, perubahan Hotel Pasar Gelap Hantu tidak sesederhana itu. Bagaimana saya memiliki darah iblis? Dia bergumam dalam kebingungan. Cairan roh dalam labu emas ungu kecil mengingatkannya. Perubahan yang menakutkan terjadi ketika dia meminum cairan roh malam itu. 128. Apa yang terjadi malam itu adalah kuncinya. Sepanjang pemikiran ini, dia menyadari cairan berubah setelah memasukkan tripod kecil ke dalam labu. Sesuatu yang disempurnakan dari tripod oleh labu dan diintegrasikan ke dalam cairan. Jadi cairan rohnya berubah. Jika demikian, ekstraksi dari tripod harus relevan dengan setan. Dia mendengar beberapa cerita tentang mereka ketika dia mencari informasi tentang Sekte Zeng yang. Ketika berbicara tentang iblis, klan yang kuat dan misterius, klan iblis harus disebutkan. Anggota klan kuno itu ganas dan haus darah, diklasifikasikan sebagai setan oleh pembudidaya biasa. Mereka melakukan pembantaian berdarah di tanah ini berkali-kali, tetapi muncul tanpa alasan. Saya memiliki garis keturunan iblis. Dan benda yang dihaluskan oleh tripod itu pastilah darah iblis. Penindasan pagoda Elefezi membangkitkan energi iblis yang terjaga. Dia merenung dan sepertinya memikirkan segalanya. Dia takut dengan niat membunuh dan kekejaman yang menghabiskan kecerdasannya, setelah transformasi iblisnya. Jika dia menyerap pada niat membunuh, dia pasti monster yang merindukan pembunuhan dan keluarganya mungkin dirugikan olehnya. Namun, dia juga menginginkan kekuatan luar biasa yang mengalir di dalam tubuhnya setelah transformasi. Energi Iblis akan menjadi salah satu kartu truf saya jika saya menguasainya dengan baik tanpa kehilangan kecerdasan saya. Dia mengelus dagunya. Tenang, dia mencari sedikit keterampilan dalam darahnya. Sesuatu yang tidak biasa dirasakan. Tidak mudah baginya untuk mengaktifkan skill tersebut karena darah Iblisnya sedikit dan energi Iblisnya lemah itu hanya merevitalisasi pada saat yang berisiko. Dia menebak dan bergumam. Segera fajar. Saat matahari terbit, Ye Chen terbangun oleh tiga jejak energi dari jauh dan membuka matanya perlahan. Tiga tetua sekte dari sekte Zeng Yang mengendarai pelangi di kubah surga, termasuk Wu Changqing. Jin Ning Suang telah menjadi fokus pelatihan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berusaha keras untuk mencarinya. Ye Chen menggerutu. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Jika Wu Changqing memperhatikannya, masalah akan terjadi. Ye Chen segera bangkit, mengumpulkan pedang tian kuenya dan berniat untuk bergegas ke hutan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar dugaannya, Jin Ning Xiong juga berdiri dan bertanya dengan lembut, apakah saya akan melihat Anda dalam kompetisi di antara tiga sekte dalam dua bulan? Iya, dia menyelinap ke hutan lebat. Menghadapi bayangannya yang memudar, dia kecewa dan menyesal karena tidak melihat wajahnya dan harus mengidentifikasi satu persatu dalam kompetisi. Sampai jumpa dua bulan lagi, senyum menyentuh terukir di sudut mulutnya ketika berbicara tentang kompetisi. Ucangcing dan dua tetua sekte lainnya tiba di belakangnya. Ning Suang, kenapa kamu di sini? Dia lega dan menghembuskan napas ketika menemukannya dengan baik. Kamu adalah orang Rosuan dan masa depan sekte kita. Tidak ada yang salah bisa terjadi pada Anda. Petik dua. Bagus. Kamu baik-baik saja. Tetua sekte lainnya mengelus janggutnya. Master sekte telah membuka kolam Rosuan. Tubuh Anda akan terbangun dan basis kultivasi meningkat setelah mandi di dalamnya. Kamu jenius yang muncul seribu tahun dan pasti akan mengalahkan murid garis lurus dari dua sekte lainnya dalam kompetisi. 129. Butuh satu hari bagi Ye Chen untuk kembali ke sekte Heng Yue. Di pintu masuk taman roh kecil, dia membuka gerbang dan terkejut melihat kekacauan di taman dengan pohon buah roh ditebang. Apa yang salah? Dia bergegas ke kamar, tetapi tidak ada orang di sana. Apa yang terjadi setelah saya pergi? Dengan firasat buruk, dia melompat keluar dari taman dan mendaki gunung Sprit. Beberapa murid menatapnya pada saat kedatangannya. Eh, Ye Chen kembali. Akhirnya, dia kembali. Huwa telah disiksa selama ketidakhadirannya. Sama dengan Zhang Feng Nain dan burung itu, mereka dipukuli sampai setengah mati. Kepala Ye Chen berdengung. Dia belajar dari kata-kata bahwa kemalangan terjadi pada Taman Roh Kecil selama dia berada di Pasar Gelap Hantu. Dia meraih satu murid dan menatapnya dengan sepasang mata merah darah. Katakan padaku apa yang terjadi pada Huwa dan Zhang Fengnian selama aku tidak ada. Murid itu ketakutan dan tergagap. Kihau dari puncak renyang ingin menantangmu di Platform Angin dan Awan, tetapi tidak menemukanmu. Jadi dia melampiaskan amarahnya pada Huwa dan Zhang Fengnian. Petik 2. Di mana mereka, teriak Ye Chen. Angin dan cloud platform. Murid itu menunjuk ke arah peron dengan jari gemetar. Hari ini kiun dari puncak renyang akan berduel dengan Hua. Mengejar kematian, sambil tertawa terbahak-bahak, dia melepaskan cengkramannya dengan marah, berbalik dan bergegas ke sana. Murid itu tersentak dan mengikutinya dengan tergesa-gesa, ayo, Ye Chen pergi ke peron. Sebuah drama akan dimulai. Platform angin dan awan hari ini ramai seperti biasanya. Para penonton berkumpul di bawah dan menatap dua sosok di peron dengan mata berbinar. Mereka adalah Hua dan remaja bernama Kyun Pertarungan itu sangat panas. Hua menyerang dengan gila-gilaan dengan tongkat besi hitam di tangannya. Namun, memar dan luka tersebar di sekujur tubuhnya karena dia adalah seorang kultivator segar tanpa mistik apapun. Kyun dengan santai, mengelak dengan mudah dengan langkah ringan dan melukai Hua, sepertinya tidak bertarung tetapi membodohinya. Kamu sangat lemah, mencibir. Kyun mengeluarkan tinjunya dan membalikkan Hua, yang jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Kyun melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan berjalan menuju Hua, menyindir, kamu tidak berguna. Begitu juga Ye Chen. Dia tidak berani menerima tantangan kami dan kabur seperti pengecut. Petik 2. Aku tidak mengizinkanmu untuk mengutuknya. Sambil menggertakkan giginya, Hua mencoba yang terbaik untuk berdiri dan mengangkat tongkatnya sambil terhuyung-huyung. Kamu berani menyakitiku dengan dasar kultivasimu yang lemah. Kiyun tersenyum dingin dan menggenggam tongkat itu dengan satu pukulan. Tidak peduli bagaimana Hua mengerahkan kekuatannya, tongkat itu tidak dapat melepaskan cengkeraman Kiyun. Menjauhlah, Kiyun berteriak dan menendang Hua pergi. Sebelum Hua berdiri, dia menabrak lutut Hua dengan sedikit energi pedang, mematahkan kakinya dan mengubahnya menjadi pria yang tidak berharga. Tidak berguna, Kiyun menginjak wajah Hua dan menggertakkan giginya, tertawa terbahak-bahak, kamu dan Ye Chen tidak berguna. Aku tidak mengizinkanmu untuk mengutuk kakak. Huwa berjuang dengan seluruh kekuatannya dan berdentang di kaki Qi Yun dengan kedua tangannya. 130. Engah! Engah! Dua meridian lengan Huwa terpotong oleh dua jejak energi pedang berikut. Qi Yun melihat ke bawah pada meja batu giok di bawah, di depannya duduk Ki Hao. Dia tersenyum mengerikan ketika melihat Huwa yang cacat. — Ye Chen, itulah harga yang membuatmu membuatku kesal. Qi Hao tertawa terbahak-bahak, kamu akan melihat orang yang kamu sayangi sekarat, jika kamu masih menghindar. Berdengung! Sesuatu bergetar tinggi. Pedang besi yang berat dan lebar terlempar dari jauh, mengenai udara. Itu adalah pedang Tianque. Seseorang langsung mengenalinya. Ye Chen datang. Pedang membuka jalan dengan tuannya mengikuti di belakang. Bang! Saat pedang ditanam di peron dan menimbulkan suara keras, Ye Chen bergegas ke sini. Dia memantul dengan cepat di peron di kejauhan. Hua! Menyakitkan seolah-olah jantung dikeluarkan, dia langsung mendatangi Hua tanpa penundaan dan menemukan dia berdarah di mana-mana. Kakak, kamu, kamu kembali. Darah dipompa dari mulutnya. Wajahnya dimutilasi dengan kejam dan mata besar yang jernih kabur. Mengapa kamu begitu bodoh? Ye Chen menggendong Hua, meletakkan telapak tangan di punggungnya dan mentransfusikan energi vital bergulir untuk menyembuhkan sistem kekebalannya yang rusak dan mengamankan meridian jantungnya yang lemah. Mereka, mereka menculik kakek dan elang kecil. Mereka menyebutmu pengecut. Saya lakukan, tidak mengizinkan siapapun untuk menyakiti mereka atau memaki Anda. Ye Chen tergerak sekaligus sedih. Dialah yang harus disalahkan. Zhang Fengyan dan Hua tidak mungkin diintimidasi jika bukan demi dia. Kamu Chen! Qi Hao meraung dan melompat ke peron seperti serigala ganas, aku menunggumu lama. Ye Chen tidak bergerak tetapi menyembuhkan Hua. Dia lebih peduli pada Hua daripada membunuh Qi Hao. Qi Hao sangat marah atas pengabaian Ye Chen dan meninjunya ke udara. Tak bergerak, Ye Chen menahan pukulan, darah mengalir dari sudut mulutnya sekaligus. Dia tidak ingin mengalihkan perhatiannya dari menyembuhkan Hua. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ki Hao melambaikan tangannya dengan gila dan memukul Ye Chen ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Saat cahaya dingin melintas di mata ganas Ki Hao, niat membunuhnya terpicu. Dentang. Sebuah pedang terhunus dan jatuh ke arah tengkorak Ye Chen. Jika pedang menyentuhnya, dia harus mati. Tiba-tiba, panah seperti pelangi ditembakkan. Itu tiba dalam sekejap. Bang. Saat logam berdentang, panah itu menghancurkan pedang Ki Hao. Persetan denganmu, dasar anjing gila. Saat kutukan keras terdengar, sionger muncul dengan marah. Kamu ingin mati juga? Ki Hao bergemuruh dengan kasar. Aku akan membalas dendam denganmu cepat atau lambat. Sionger menjawab dengan dingin. Dia tidak sopan kepada Ki Hao karena keluarganya dan klan Qin berseteru. Tapi dia memilih untuk segera berdiri di samping Ye Chen dan menempatkan satu inti ke dalam mulut Hua. Maaf, aku baru saja kembali. Sionger meminta maaf kepada Ye Chen sambil mentransfusikan energi vital ke dalam tubuh Hua. Jika dia tidak membawa Ye Chen ke pelelangan, Hua dan Sang Feng Nian mungkin tidak akan tersiksa. Kami teman, jangan katakan itu. Ye Chen menarik telapak tangan di punggung Hua, "Tolong jaga Hua, aku pergi untuk mengakhiri hidup bajingan itu." Xiong'er mengangguk dan membawa Hua pergi dengan sekelompok awan yang terbuat dari energi spiritual.